Yo yo yo guys, kembali lagi di channel UF Kali ini kita akan membuat tutorial lagi. Seperti biasa, kita akan menggunakan aplikasi VisArt ya. Di sini kita akan membuat tutorial foto seperti ini. Oke, langsung simak videonya. kita langsung buka saja aplikasi artnya ya seperti biasa kita pencet icon plus yang ada di bawah kita pilih latar belakang yang warna putih atau terserah kalian lah. Pilih foto yang akan kamu edit. Oke okay guys, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan share.